Halo Sobat Lintinger, saya Indonesia Raya Jumpa kembali di channel Lintinger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya uh, Sobat Lintinger Saya Indonesia Raya, kali ini saya akan Coba membandingkan uh, Melinting Manual Dengan menggunakan roller ya, hand roller uh, Yang kedua Kemudian menggunakan Alat linting fitos selorok Atau tarik Dan yang ketiga Melinting manual dengan menggunakan e, Alat model becak Jadi kira-kira e, Lebih unggul mana nih Kelemahan dan kelebihan dari ketiga Masing alat ini Oke sobat lintinger Kita e, lanjut Kita lihat Proses melinting Menggunakan tiga alat ini Oke sobat lintingar, ini saya sudah siapkan. alat yang pertama itu <tipasuk> tipe hand roller ya, nih. Alat linting manual tipe hand roller. Yang kedua kita siapkan tipe tarik. Nah, ini. Tipe tarik. atau selorok. Yang ketiga tipe becak sobat lintingar. Oke nanti saya praktekkan ketiga alat linting manual ini kira-kira seberapa cepat menghasilkan sebatang rokok ya, dengan menggunakan masing-masing alat yang pertama saya coba dengan ini sob nah ini alat hand roller dulu ini saya coba pakai replika papir replika ini ya black persanya blank tiruan replika dicoba dihitung berapa e, lama menghasilkan sebatang rokok sudah siapkan alat-alatnya alatnya alatnya api filter sudah siapkan tembakau sudah siap lem sudah siapkan Oke nanti sobat nitinggur bisa lihat kira-kira berapa lama menghasilkan produksi batang rokok dengan menggunakan alat hand roller dan kita mulai dari sekarang Oke. Selesai. Eh 39 detik secepat lintinger dengan menggunakan alat hand roller ya. 39 detik itu menghasilkan sebatang rokok kita coba dengan alat berikutnya kita resep lagi sekarang menggunakan alat slorok tarik oke kita siapkan lem dan filter siapkan waktu kita mulai dari sekarang Oke, okay. boost 42 detik Sobat Lintinger dengan menggunakan uh, Ini ya Tipe tarik atau selorok Oke, okay, kita coba dengan Alat berikutnya Alat ini, sobat, dinding akan menggunakan alat manual tipe becak. Waktu kita reset lagi, kita siapkan. HP filter lain dan tembakonya Oke kita mulai dari sekarang bus ket